Halo semuanya ketemu lagi di Velco Channel kali ini kita akan lanjut lagi tutorialnya dan kali ini kita akan bahas Advanced Research untuk upgrade sistem pengaliran air. Let's check it out. Oke okay, di video gue sebelumnya gue udah punya dari tempat istirahat di sini, bangun toilet. Lalu di video kedua, gue udah upgrade ya. Di sini kita punya planter box, jadi kita coba untuk farming secara basic dulu biar mengenal gimana basic farming. Kemudian juga di sini kita punya sistem seperti sistem uh, sanitasi ya, pembuangan untuk uh, toilet. Oke, okay. uh, so di sini kita bakal lanjut, masih dengan speed yang luar biasa. Di video ini, gue bakal fokus untuk... Merubah sistem toilet yang kita punya di sini menjadi sistem pengairan yang otomatis, yang awalnya mereka harus isi air manual dari bawah sini ke atas. Kita akan membuat menggunakan research untuk bikin pompa air sehingga bisa mengalirkan air bersih ke toilet, kemudian membuang air kotornya langsung ke sini tanpa menggunakan keran. Jadi lebih otomatis dan menghemat waktu untuk mereka membuat kegiatan yang lain. Nah, jadi di research ini, pertama di research ini kita akan fokus untuk pompa. We can pick this out. So di sini kita tidak butuh advanced research, hanya research biasa. Jadi perbedaannya adalah kalau research biasa. Ini membutuhkan seperti icon warna biru di sini, tapi kalau misalkan advanced research, dia membutuhkan warna ungu seperti ini. Jadi untuk yang warna ungu, dia membutuhkan supercomputer untuk advanced research. Oke, kita bakal tunggu. Seperti kita lihat ya di hari ke-12 ini ternyata persediaan makanan kita sudah menipis sekitar hanya 13.000 kilokalori oke di sini punya 4 research komplit termasuk uh, research yang sebelumnya ya oke, kita cek oke jadi pompa sudah beres, uh, bikin dulu satu-satu akan -satu. bikin pompa dulu dan saluran airnya sehingga nanti begitu nanti kita ganti Uh, toilet kita, lavatorynya menjadi yang otomatis seperti itu. supply air dan buang air kotornya juga untuk cuci tangannya ya. Jadi di sini washbasinnya kita ganti jadi sink. Oke, okay, mulai dari pompa ya. Jadi di sini kita akan buat pompa di bawah air dan ini harus ada di bawah seperti ini. Kemudian di kita butuh liquid pipe yang ini untuk eh, kelebihan, akan kata seperti ini kemudian kita akan mengalirkannya ke kanan seperti itu uh, semua saluran listrik dan air itu ada di dalam tangga, juga di bawah lantai karena kalau misalkan dari awal kita udah bikin seragam, itu akan bantu kita di next Stepnya akan mempermudah kita untuk akses listrik atau pipa air. Ini contohnya juga. Seperti ini. Kita akan bikin kabelnya. Untuk turun ke bawah. Untuk suplai si listrik listriknya. Jadi si pompanya ini ada satu port. Dimana kita harus menyambungkan listriknya. Termasuk si air airnya. Jadi sambil logo riset selanjutnya beres kita juga anakget upgrade di sini sambil tunggu mereka bangun salurannya kita juga kayaknya butuh support makanan nih untuk tetap mereka bertahan hidup jadi di sini rencananya gali ke sini untuk mungkin mendapatkan beberapa makanan yang yang yang terlihat di sini ya. Jadi ada dua tanaman, juga ada di sini ada makrut makanan bukan makanan favorit ya, tapi yang yang paling gampang ditemui di sini. Oke, okay, let's see. Di sini kita punya orang baru. Juga ada juga yang next skill. Jadi kita sambil buka ya. Oke, okay, di sini kita ada tiga bibit seed. Kemudian ada tiga orang. Ini yang pertama floral scent. Yang pasti gua gak akan ambil nih orang. Kedua follow asli period kali gak terlalu buruk. Hanya saja karena resource yang kita punya ya, seperti makanan sekarang tinggal 11.000. Itu kalau misalkan nambah orang. Pertama mereka akan mengeluarkan udara kotor juga. Mereka butuh oksigen juga dan mereka butuh makanan. Sehingga harus benar-benar diseleksi kalau misalnya kita tidak terlalu butuh tambahan orang juga tidak akan ambil mereka gitu jadi nambah orang itu bukan sesuatu yang yang perlu dilakukan kalau misalkan kalian nggak butuh jadi mungkin karena nggak ada untungnya akan ambil ini aja uh, mungkin tanam gitu untuk jadi sumber makanan juga kita punya belasem seed eh, di sini belum tanam karena tanaman yang ini ini butuh uh, cahaya di sini dia butuh cahaya temperatur air Atmosfer uh, tertentu gitu. Jadi setiap tanaman yang akan ditanam dia punya spesifikasi tersendiri untuk bisa hidup dan dan dikembangkan. Contohnya seperti ini. kayak di sini hampir, hampir selesai dan researchnya juga sudah selesai. Yang akan gue lakukan adalah gue akan mengganti satu persatu. Jadi nggak langsung semuanya karena mereka tetap harus menggunakan si out ini dan wash basin ini. Jadi yang pertama mungkin gunakan yang paling belakang yang paling jarang digunakan, di deconstruct. Ini juga sama akan deconstruct. Oke, kita lihat kita dapat beberapa sumber makanan ya, sekarang udah ada 13.965. Sing, Ini akan kita ganti di sini. Oke, kalau kita lihat di sini. Sorry, kemana tadi? Seperti ini. Jadi untuk yang tanda panah ke bawah. Itu tanda port airnya masuk. Jadi dimasukkan air bersih ke dalam. Ke dalam portal yang ini yang pertama. Kirim seperti itu. Sedangkan air kotornya. Akan kita alirkan ke bawah sini. Langsung ke tempat pembuangan air. Sedikit tentang liquid bridge. Ini fungsinya buat apa. Gue ingin memisahkan aliran nah, air kotor ini. Seperti ini ke samping ke bawah. Tapi kalau misalkan melakukan hal ini, dia akan bercampur air bersih dan masuk lagi ke saluran air yang mereka gunakan. Yang terjadi adalah kumannya akan muter lagi itu dan akan menyebar di seperti berarti hal yang percuma. Terus gimana caranya? Gue harus buang ini air kotor ke dalam sini. Oke gitu. Pertama saya akan cancel dulu sehingga tidak tabrakan ini fungsinya liquid bridge pencet o untuk rotate untuk semua barang yang akan kita bikin shortcutnya adalah o untuk rotate seperti biasa ya panah panah ke bawah itu artinya untuk masuk dan panah ke atas untuk keluar jadi jangan sampai bingung kesini yang ini kesini seperti itu termasuk plafatornya juga udah udah beres nih ganti menjadi yang otomatis port untuk airnya pun sama yang bawah kiri yang putih untuk air bersih masuk dan yang hijau panah ke atas itu untuk yang keluar gabungkan air kotor dengan air kotor bersih akan masuk dengan air bersih Oke okay, sambil lanjut Di sini sudah kelihatan ya, jadi uh, sudah terbagi tugas mereka masing-masing yang satu ada yang research, tidak terganggu menggunakan, uh, tidak terganggu dengan kerjaan yang lain. Kemudian uh, bagian yang ini, lera, bagian supply, dia akan supply semua barang yang akan dibutuhkan untuk bangun. Jadi ketika si Frankie akan membangun uh, equip atau misalkan alat-alat tertentu, dia tinggal langsung bangun, tidak perlu ambil material dulu. Kita lihat pompanya belum belum selesai dibangun ya. Si, ini yang terjadi ketika ada orang yang tidak cuci tangan ketika keluar dari daerah yang kotor seperti ini. Hal ini terjadi ketika ada dua orang yang sedang cuci tangan. Dan si Lera ini lewat. Jadi yang perlu kita lakukan kalau terjadi hal seperti ini adalah kita suruh si orang ini berada di sini. kita akan prioritinya ya biar dikerjakan agar dikerjakan lebih dulu. Ketika dia si wash basin ini diganti diganti oleh sink prioritinya hilang kayak gini guys prioritinya hilang kenapa? Karena di sini dia nggak butuh lagi diisi air bersih dan harus buang air kotor gitu. Karena di sini dia udah otomatis untuk dapat saluran air seperti ini masuk ke sini dan buang air kotornya ke sini. Si, kita akan lihat. Air air kotor akan dibuang ke sini langsung dan air bersihnya ke sini. Kayak gitu. Oke, di sini semuanya udah bersih ya. Oke, kita bakal ganti yang tengah. Deconstruct Ini juga deconstruct kita akan bikin sing juga salvatorinya yang otomatis oke okay, gue lupa juga di sini kita udah dapet skill baru untuk frankie dia setelah bisa digging, ah gue juga berharap dia bisa building kemudian supplying, oke okay, kita tambah skillnya, helmnya juga ganti cuy, <laughs> kemudian max, untuk research, ganti helm, banhi untuk, untuk yang farming, dia belum terlalu banyak karena ternyata kita tidak banyak mendapatkan seed di sini. Oke okay, ada yang salah nih Ada apa nih Oh Apakah Gue lupa I see Ternyata lupa disambungkan Ini juga Okay, karena kita udah punya 2, kita hancurkan satunya lagi Oke, kita lihat ya di sini ya. Ternyata menggunakan sistem pengaliran otomatis itu menghasilkan banyak sekali air yang air kotor dibandingkan dengan mereka harus menggunakan sistem manual. Jadi setiap lewat sedikit dia akan buang air sehingga kita di sini penampungan air kotornya sangat penuh. oke okay, jadi uh, sudah jadi nih tiga tiganya kita lihat sistemnya ya jadi kalau misalkan mau shortcut itu f6 atau kita bisa klik plumbing overlay seperti itu jadi sistemnya kelihatan banget ya dari pompa di bawah sini dari pompa itu dialirkan ke atas masuk ke yang bagian port putih ini kemudian air kotornya langsung dibuang ke sistem pembuangan di bawah jadi di sini mereka akan jarang sekali menggunakan keran ini oke okay guys sampai sini dulu nih videonya sudah kelihatan ya gimana caranya kita alirkan air secara otomatis menggunakan pompa di video selanjutnya gue akan menggunakan polluted water ini akan coba kita bersihkan walaupun kumana tetap ada tapi akan berguna airnya untuk mereka jadi tidak penuh seperti ini Oke, okay, sampai sini dulu ya guys ya. Thank you for watching. See you.